Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Pisces di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan Februari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambilkan support energi yang dapatkan oleh seorang pieces di bulan Februari tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang pieces di bulan Februari tahun 2022. Jika support NRP sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambilkan kesimpulan ataupun memperkuat soal kelanjutan bisnis di bulan Februari tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saja kita membuka dan membacakannya. Tugas kesehatan seorang bisnis adalah seven of swords ataupun 7 pedang. Secara umumnya Seven of Swords itu diartikan melangkah maju ke depan, namun mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces tidak akan mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022. Namun di sini seorang Pisces akan mendapatkan kenangan mengingat masa lalu yang dimana di sini akan memperlambat.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 Kesehatan seorang Pisces tidak akan mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022. Namun di sini seorang Pisces mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini mengingat masa lalu, yang dimana juga di sini susah untuk on dari masa lalu, yang membuat seorang Pisces akan semakin pelan untuk menjalani kehidupan. Dan di sini seorang orang tua, sosok sahabat akan memberikan masukan kepada seorang Pisces untuk melupakan masa lalu dan on untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu, kesimpulannya adalah di Emperor secara menjadi Emperor itu diartikan orang yang berpuasa orang yang berpengaruh orang yang memberikan masukan dan jika kartu di Emperor kita lakukan dengan kartu kesehatan seorang di disini menggambarkan orang yang memberikan masukan orang yang berpengaruh kepada seorang di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok orang tua sosok sahabat sosok saudara yang memberikan motivasi kepada seorang bisnis untuk bukan dari masa lalu dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan sini digambarkan kesehatan seorang bisnis tidak akan terganggu namun akan mendapatkan beban pikiran dan untuk kartu keuangannya adalah Four open tackle ataupun 4 koin secara umumnya Four open tackle itu diartikan keseimbangan di zona nyaman dan di sini menggambarkan keuangan seorang bisnis tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Februari tahun 2022 namun di sini digambarkan keuangan seorang Pisces berada dalam zona nyaman zona keseimbangan. Namun di sini juga seorang Pisces tidak tertutup kemungkinan ingin mengambil empat langkah yang dimana di sini untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dua langkah yaitu di poin yang berada di kaki merupakan langkah seorang Pisces untuk membuka sebuah usaha akan direncanakan di bulan Februari tahun 2022 dan di sini satu pekerjaan sudah ada di genggaman seorang Pisces yang dimana di sini menjaga kestabilan keuangan dan satu ide pokok ide pikiran akan bisnis langkahkan dalam membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik offshore. Secara umum kenaik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar bisa sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang bisnis berada dalam zona nyaman, zona stabil, zona keseimbangan. Dan di sini seorang bisnis ingin mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan keuangan, yang dimana di sini dua koin berada di kaki itu merupakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang bisnis adalah tujuannya untuk meningkatkan keuangan yang selalu didukung, didoakan, dimotivasi oleh saudara, rekan, sahabat serta pasangan dan satu pekerjaan yang ia dapatkan dan ia lakukan sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan zona nyaman keuangan di bulan Februari tahun 2022 dan satu ide satu gagasan akan Pisces munculkan untuk membangun sebuah usaha yang dimana sini usaha miliknya sendiri yang akan selalu didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan sahabat serta pasangan Pisces sendiri dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang di disini menggambarkan Sosok yang memberikan masukan, motivasi, doa kepada seorang Pisces untuk meningkatkan keuangan di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok sahabat, orang terdekat, sosok saudara, sosok pasangan yang dimana mana di sini empat langkah yang akan dilakukan oleh seorang Pisces untuk meningkatkan keuangan mereka selalu berada di sampingnya dan selalu mendoakan seorang Pisces agar keuangannya lebih bagus. Lagi dan untuk kartu-kartu pekerjaannya adalah Seven of One ataupun 7 tongkat. Secara umumnya, Seven of One itu diartikan berusaha dengan ide sendiri, cara sendiri menghadapi dengan sendiri, dan menghadapi kenyataan secara sendiri. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang visis akan mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, seorang bisnis akan direkomendasikan akan diangkat menaiki jabatan di dalam sebuah instansi pertantoran, yang dimana di sini akan membuat keuangan kehidupan finansial karena pekerjaan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan seorang bisnis akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendapat keuangan kehidupan yang dimana didukung dengan kartu for open tackle yaitu beberapa langkah untuk membuat sebuah usaha dirinya sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan mendapatkan banyak tawaran job tawaran pekerjaan yang akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of one. Secara umumnya Page of one itu diartikan seorang anak. Dan di disini menggambarkan, Karena pekerjaan seorang bisnis akan mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022. Yang dimana disini beberapa prediksi. Yang pertama akan diangkat. Naik ke jabatan direkomendasikan untuk menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran. Yang kedua, berhasil sukses untuk membangun sebuah usaha-usaha miliknya sendiri, yang dimana di sini selalu didoakan oleh keluarga, didoakan oleh seorang anak, dan di sini seorang tujuannya untuk membahagiakan keluarga yang membuat pintu rezeki semakin terbuka, yang membuat karir pekerjaan akan semakin meningkat lagi. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu, kartu pekerjaan seorang Pisces di sini menggambarkan sosok yang mendoakan, sosok yang memotivasi, sosok yang mendukung seorang Pisces adalah sosok sebuah keluarga yang dimana di sini akan membuat karir pekerjaan semakin meningkat lagi, dan di sini digambarkan seorang Pisces akan berhasil membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan, dan di sini juga seorang Pisces akan menaiki jabatan di dalam suatu instansi perkantoran yang memperbaiki kehidupan dan keuangan serta di sini seorang bisnis akan mendapatkan banyak tawaran-job tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mempengaruhi keuangan kehidupan karir lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmara nya adalah four of cup ataupun empat piala secara umumnya four of cup itu diartikan berpikir cermin untuk menjaga hubungan asmara dan di sini menggambarkan kepada seorang bisnis yang sedang single Seorang Pisces yang sedang single di sini disarankan untuk membuka sebuah pintu hati, memulai kembali hubungan asmara, hanya di mana sini disarankan menatap sisi baik seseorang dan membuang jauh-jauh sisi buruk seseorang yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Pisces yang sedang single di bulan Februari tahun 2022. Dan disini digambarkan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan. lainnya lihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Pisces, yang dimana disini akan mempengaruhi hubungan asmara jauh lebih bagus, lebih harmonis, dan lebih bahagia lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah "kenaik oven". Secara umumnya, kenaik oven itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan disini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Pisces yang sedang single baiknya membuka hati, membuka pintu hati untuk menerima seseorang, melihat satu sisi kebaikan dari seseorang, dan melupakan sisi keburukannya, yang dimana Knight of One merupakan seseorang yang akan datang kepada seorang Pisces untuk dijadikan pasangan di bulan Februari tahun 2022. Dan di disini juga digambarkan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan, tetap ada satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan, buang jauh-jauh keburukan pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, dan disini Knight of One merupakan seseorang Ataupun pasangan yang memberikan aura yang positif kepada seorang Pisces agar tercipta hubungan asmara yang lebih harmonis. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi hubungan asmara lebih bagus di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok seorang Pisces sendiri yang mengkontrol, menerima, dan melihat satu sisi kebaikan yang diberikan oleh seseorang, diberikan oleh pasangan yang dimana penekopan merupakan pasangan, dan seseorang yang akan datang kepada seorang Pisces, untuk menjadi pasangan di bulan Februari tahun 2022 yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces itu berada di angka 7, 74, 47, 76, dan 64. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.